juga heh coba kata kata heh paling aku pikir aku ada aku cinta Ayo, parkir, parkir, parkir, Pak, ya Likmas Rizka Pak Tersari, ya Parkir dong, lagi Ini dari Ibu Bipakina Seperti kira-kira Nombe tau Seperti pikir, Pak lu peta cucu Aku tak Jadi luar biasa. जागो चल बिचे wis serwet linjo kalinga kudu Man